Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers serta Lestler Lovers dimanapun kalian berada Diva TV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Gejora dan Rizky Bila Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe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 Lesi Kejora dan Rizky Pilar menyanyikan lagu Lentera saat di acara Sofi Hari Belanja Konsumen TV Show. Ini sudah masuk di 25 trending. Wow, luar biasa banget ya. 25 on trending nih, Leslar. Menyanyikan lagu Lentera, kita bangga, kita bahagia masya Allah. Mudah-mudahan semakin banyak support dan dukungan dari orang-orang baik yang selalu men idola kesayangan kita Info ini kita juga dapatkan dari akun Sendol Putian Bilar. Ada kalimat caption yang dituliskan Naikin ini aja yuk Tuh ya yuk kita naikin aja ini Mudah-mudahan bisa trending di 10 besar, 5 besar Bahkan bisa di nomor satu. Kita semangat tetap kompak dan tetap solid Berikutnya persahabat ada unggahan spesial juga dari Om Izhar. Om Izhar mengunggah postingan foto Bunda Lesti dan Papa Bilar di acara semalam SCTV Music World 2022. Dua jam yang lalu persahabat diunggah oleh Om Izhar. Dan kita lihat Om Izhar meneruskan sebuah kalimat ucapan selamat. Om Izhar mengatakan, alamin segala puji bagimu ya Allah atas anugerah yang telah engkau berikan. Terima kasih yang tak terhingga juga buat semua Leslar Lovers, Lesti Lovers, dan Belovers. Dimanapun kalian berada, atas dukungan kalian yang tiada hentinya buat Leslar, semoga Allah Subhanahu SWT membalas kebaikan kalian dengan rezeki yang berlipat ganda dan selalu diberikan kesehatan serta perlindungan dari Allah Subhanahu SWT. Amin. Itulah doa yang di... Panjatkan yang diberikan oleh Om Izhar Untuk semuanya Fans sejati dari Lesti dan Bilar Semoga kita semua diberikan kesehatan Kemudahan Apapun yang dilakukan oleh kita semua Amin Selain Om sahabat ya, Ucapan selamat juga Diberikan dari NetFans94 Kita lihat persahabat diunggahannya Ini mengunggah Momen tim Leslar Dan Lesti dan Rizky Bilar Di acara semalam dan kita lihat persahabat ya, terpampang 5 piala penghargaan tentu diraih oleh Buda Lesti dan Papa Pilar. Kita juga salvuk dengan kalimat yang dituliskan. Selamat buat pialanya di ajang SCTV Music Award 2022, Mas Rizky Pilar dan Kak Lesti Kejora. Semoga terus melahirkan karya yang terbaik. Masya Allah banget ya, mudah-mudahan Leslar selalu memberikan karya-karya terbaiknya dan sekaligus membuat bangga kita semua Di postingan ini pun yang sekali tanggapan Banyak juga respon yang diberikan oleh para sahabat, yakni dari akun dunia Leslar Mengatakan di kolom komentar, Masya Allah terbaik memang terus berkarya Leslar dan tim, semangat terus Tuh, Masya Allah banget ya kita bangga, kita bahagia sekali mengidolakan Lesti dan Bilar Berikutnya komentar juga ada dari Mas Gongli Mas Gongli mengatakan mantap semangat kata Mas Gongli ya Tetap semangat terus nih untuk Lestlar Semoga tentunya kita semua tetap kompak dan tetap solid mendukung Yang terbaik apapun itu buat Bunda Lesti dan Papa Bilar berikutnya para sahabat kita lihat juga di sebuah unggahan foto cute ya ini mama semalam juga masya Allah. ini lebih cute dari sebelumnya Lesti Kejora bersandar di bahunya Bapak Bilar aduh masya Allah banget ya para jonglok palsinya baper banget melihat kecutan keromantisan dari Bunda Lesti dan Bapak Rizky Bilar kita bangga para sahabat, ya kita bahagia sekali Alhamdulillah lima piala langsung diangkut oleh Leslar tadi malam dan kita lihat juga persahabat dari info penting banget ya untuk warga Konoha ini langsung dari L2W simak di info yang diposting oleh L2W kita semua persahabat ya untuk mendukung juga nih Leslar di ASEAN Family Battle udah dimulai karena persahabat ya fandom Leslar go ASEAN ini tentunya kebanggaan juga jangan sampai lengah Tugas kita untuk selalu mendukung yang terbaik. Ini, fandom Leslar ini tentunya masuk go Asia persahabat. Kita lihat tata cara untuk memvoting bersahabat. Ya, kalian semua harus masuk ke aplikasi Juxti yang pertama. Yang kedua, klik banner warna kuning sesuai petunjuk persahabatan. Ya, diperhatikan. Dan yang ketiga, ubah akun menjadi VIV dulu, tuh sahabat. Dan selanjutnya, nilai koin VIV200 sekali vote yang berikutnya, nilai koin non-VIV20 kali voting, persahabat ya. Dan berikutnya, persahabat kita lihat, di sini ada sebuah info untuk voting ya, dimulai dari tanggal 11 sampai 21 Maret 2022, kita diwajibkan untuk segera voting, ASEAN Family Battle. Kita pasti juara Ting persahabat ya, Yuk semangat terus Kita buktikan kekuatan Leslar Bahwa Leslar Lover Semakin banyak Semakin kuat Untuk mendukung karya-karya terbaik Idola kesayangan kita Kita masih menunggu kejutan Terbaru berikutnya bersama Di pagi hari ini Jangan kemana-mana tetap stay tune Terus di channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik